Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers dan Belovers dimanapun kalian berada Selamat malam kembali lagi channel youtube Lesti Fatih Update Akan terus mengabarkan informasi terbaru mengenai bundang Lesti kecil dan Rizky Vilar Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya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 Cidukan vitamin yang sangat membahagiakan Abang L lagi tertidur Masya Allah Tidur manja dari Abang Fatih membuat kita bahagia Abang L selalu menjadi penyemangat Selalu menjadi penguat Bagi kedua orang tua dan banyak orang terkhusus Untuk warga konoha Masya Allah Sehat selalu Abang L Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan dan selalu menjadi anak yang soleh. Kita lihat juga persahabat ya, di kalimat komentar banyak tanggapan yang positif. Salah satunya dari akun Instagram Rumput Anskor Hijau mengatakan, Masya Allah, Tabarokallah, Abang Fatih anak soleh, Papa Bunda, penguat Papa Bunda, sehat terus ya, amin. Betul sekali persahabat ya, BBL adalah penguat bagi Lesti dan Rizky Bilar Kemudian disimak juga persahabat ya. cicukan vitamin pun kita dapatkan saat momen Lesti kecura temani Rizky Bilar main sepak bola Persahabatan Insya Allah, cidukan seperti ini membuat kita happy, membuat kita tersenyum persahabat ya. apalagi momen hal kecil saat tangannya Papa Bilar tentunya numpang ke kakinya Bunda Lesti Masya Allah, momen seperti ini juga membuat kita semakin bahagia Keromantisan, kekiutan yang selalu terlihat dari idola kesayangan kita Kemudian juga bersahabat ya, tentunya komentar pun banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Diana Anggera ini 7 mengatakan Masya Allah Kadang kalau lihat mereka berdua perlakuan-perlakuan seperti tangan bilar yang numpang ke kaki dede itu yang disuka dari mereka. Gak too much, tapi sweet aja lihat liatnya. Oh, sya Allah. Terlihat persahabatnya hal-hal kecil tapi terlihat sangat bener-bener romantis. Semoga Leslar semakin kuat, semakin membuat kita tentunya kagum tunjukkan kepada dunia. Terkhusus orang-orang yang selalu merendahkan bahwa kalian berdua itu adalah orang-orang yang tentunya membuat semua orang Pastinya kagum dan selalu mencontoh dengan apa yang dilakukan Termasuk Lesti Kejora yang begitu sabar Ini salah satu contoh baik untuk semuanya Kemudian juga bersahabat kita lihat Ada sebuah kabar yang sangat membanggakan mengenai karya Bunda Lesti Lagu Sekali Seumur Hidup official Musik Video Bunda Lesti Kejora ini hampir tembus 39 juta viewers sedikit lagi persahabat ya sudah 38,6 juta untuk semuanya streaming terus dukung karya-karya terbaik Lesti jangan lupa persahabat ya untuk selalu mendukung karya-karyanya berikutnya juga persahabat ya ada gambar yang sangat membanggakan dari L2W untuk lagu sekali seumur hidup Lesti Kejora menempati peringkat 20 equal Indonesia di aplikasi SPOT TV. wow, tak hanya tembus di angka 38,6 juta hampir 39 Lesti Kejora untuk lagu sekali seumur hidup ini menempati peringkat ke 20 di equal Indonesia SPOT TV. kita simak persahabat kalimat yang dituliskan oleh akun L2W. Congratulations, lesti kejora masuk peringkat 20 equal Indonesia. Streaming terus ya guys, gak gampang loh masuk equal Indonesia di Spot tv But we did it. Terima kasih buat tim L2W yang setiap hari streaming tanpa henti. Masya Allah, keren luar biasa. Dukungan bener-bener banyak sekali dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai dan mensupport karya-karya terbaik Bunda Les tentunya selanjutnya juga persahabat kita lihat diunggahan IG-nya Mas Gong Li, mengunggah video momen saat di Leslar Entertainment melihat momen ini tentunya kita semuanya terharu Leslar Entertainment harus terhenti kita yakin persahabatnya untuk next pasti LA akan bangkit kembali Mudah-mudahan Lestar Entertainment kembali bangkit dengan wajah yang baru. Wajah yang tentunya pasti Lestar Entertainment akan selalu menjadi kebanggaan untuk warga Konoha. Kita yakin itu persahabat ya. Doakan saja yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat ya kita simak. Di sini ada sebuah postingan dari... 8910NF yang meripos kembali postingan Bang Deri Putra Siregar dan Bunda Leslie Kejora ini percakapan persahabatnya pembelian handphone Papa Bilar yang dihadiahkan untuk istri tercinta Bunda Leslie Kejora Di sini kita lihat persahabat unggahan percakapan yang diposting oleh Bang Deri 7 iPhone, mau warna apa aja antar kemana mau deh kata Papa Bilar ya Tiga berpole, sisanya apa? Dan di sini ada jawaban apabila Billar dengan via suara ya Tentunya kalimat sih hadiah untuk istrinya persahabatan. Ada sebuah kalimat jawaban dari Bang Derry. Anjay istri gue nggak tuh, WKWK katanya tuh ya, Insya Allah disebutnya istri gue tuh luar biasa. Dan kita lihat juga kalimat yang diposting oleh Bang Derry. Beli iPhone 14 Pro Max 7 Banyak bener buat istrinya dan beberapa Eh dapat juga aku satu dari dia Padahal udah punya Wah makasih bi murah rezeki Masya Allah Begitu baiknya Papa Bilar Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar Berkah barokah Apalagi Bunda Les Kejora pun mengucapkan terima kasih Kepada Papa Bilar dan ada doa yang terselip di kalimat di unggahan yang diposting oleh bunda lesti, masya Allah, sehat berkah barokah untuk idola kesayangan kita. Berikutnya juga persabat ya, kita dibikin bangga dengan pernyataan dari Karen Delano. Walaupun Karen persabat ya tentunya agak sedikit kecewa dengan keputusan yang diambil oleh lesti, tetapi karendelano tidak. Bisa menghakimi Lesti Kejora yang tentunya berdamai dengan Rizky Bilal. Namun Karen Delano bersabat ya salut dengan keputusan yang diambil oleh Lesti Apalagi salutnya juga tentunya dengan keluarga Lesti yang begitu tulus dan sangat super duper baik Masya Allah Ini tanggapan yang sangat luar biasa sih ya dari Karen Delano Terima kasih Kak Karen yang selalu mensupport idola kesayangan kami Kita juga masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai idola kita Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh